Halo, oh, in Indo RPG. Kita ketemu lagi di channelnya sini. Jangan lupa like dan subscribe. Eh. kita akan ngebahas kali ini untuk raffle gacha di bulan Februari 2020 kemarin. Oke, okay, bro. Kita kali ini akan mendapatkan blue eagle untuk juara yang pertama. Kemudian ada black salamander Kemudian yang kedua. Dan ketiga adalah keyboard gaming, tempat mouse gaming juga, dan kelima adalah headset gaming untuk teman-teman lima orang yang beruntung dari 59 puluh peserta, bro. Oke, okay, kita langsung coba pakai wheelopen.com. Ini kita manfaatkan lagi fasilitasnya, kita tester juga biar lebih yakin ya, takutnya ada error. Ini kita tes 10 s eh 10 ya contoh aja ini di kita pasti akan shuffle tiga kali eh, kemudian nanti kalau yang udah keluar namanya itu akan dibuang ataupun dikeluarkan dari Indian otomatis dia enggak akan lagi ya bro eh, kita tester eh buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak yang masih kesulitan untuk login langsung aja kalian eh, gabung di discord untuk tanya-tanya bisa -tanya, langsung ke saya eh, biar bisa tayang ataupun ke ray Indo RPG ataupun app Indo RPG itu kita adminnya kalian nggak usah ragu kalian tanya aja apa yang kalian nggak paham ya dan untuk sistem permainan ini silindo RPG sebenarnya sama aja seperti game-game seal online pada umumnya hanya yang membedakan adalah sistem pengelolaan dan beberapa event kita ciptakan untuk memper ramai acara setiap minggunya oke kita langsung aja untuk gajah februari 2020 ini kita akan buka di tanggal 3 Maret ya yang jelas ini kita masukin 59 orang dan kita akan coba stafel uh, untuk saat ini uh, undiannya tetap ya untuk 5 orang dan ingin masuk ke daftar serta ini kalian mungkin harus uh, memberikan donasi uh, sesuai uh, rule yang uh, ditentukan oleh uh, indah rpg online ya. Oke, kita putar aja langsung. Tara... Star Star. Oke, Rastapali selamat ya, Bro. Kamu dapatnya blue eagle. Iya. Semoga ya. Semoga jadi Blue Phoenix, Bro. Oke, kita ada sapo juga lagi kita kayaknya harus acak langsung untuk uh, pemenang black salamander. Waduh. ini black salamander sangat susah loh. Kita dapetinnya. Ini sekarang dapat oleh Star silver. Selamat bro. Uh, moga uh, bisa jadi tetral lagi ya nanti untuk di apa? Untuk di oke okay, udah di shuffle kita masuk ke undian yang ketiga ini adalah hadiah fisik ya nanti jangan lupa untuk pemenang hadiah ini kalian langsung uh, kirimkan alamat lengkap dan jelas ke admin film uh, indah fisik momolen selamat momolen kamu dapat uh, keyboard gaming uh, semoga bisa bermanfaat ya <laughs> dan ini uh, kita harus shuffle Terus ke yang keempat ini kita mouse ya. Lumayan mos kalau mos yang abal-abal itu kalian pasti sering ganti ya setiap bulan lah. <laughs> oke okay, diacak akhirnya ini yang dapat blue opan. Oh, Candy pot oke okay, Candy terima kasih untuk partisipasi dan supportnya. Jangan lupa tetap uh, online dan standby ya di CEO Inda RPG. Dan yang baru gabung kalian jangan sampai lupa untuk terus ikutin event dari Senin sampai Minggu Bro Oke <laughs> ini yang terakhir Untuk undian yang kelima ini Dia mendapatkan adalah headset Oke okay. Siapa? Aduh prevision kelewatan. <laughs> Jer Giosu Oke okay. Jer kamu dapat Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungannya teman-teman semua Kemudian jangan lupa juga untuk uh, event selanjutnya itu masih banyak dari hari Selasa, uh, Jumat, eh, Selasa, uh, Rabu, Jumat dan Minggu ya untuk mini game-nya buat mini event sisanya itu adalah uh, GWH. Sampai jumpa di acara depan Bro. Terima kasih banyak Thanks for watching, enjoy this game dan sampai ketemu di next episode. Dadah, bye bye.